nah di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di area sekitar pembalik stasiun solo balapan nah, untuk di pertanggal 16 Februari 2022 ini LA sudah pada didirikan sebagian juga masih belum didirikan sih. tuh saya coba kesana ya ini saya kurang tahu nih apa fungsi dari menjadikan LAA dan elektrifikasi segitiga pembalik ini atau mungkin untuk memutar rangkaian KRL jadi seluruh sisi segitiga pembaliknya dielektrifikasi. ini di bekas jalur lama yang mengarah ke Kadipiro kan sekarang tidak di sana dulu di sini Dan ini panas loh. Waduh, waduh. Nah ini LA -nya sudah didirikan, tapi belum dibuat pondasinya, belum dicar juga. Cuman dipendam di tanah aja ya, Itu elaknya belum didirikan Kalau yang itu Kalau yang ini udah Ya mungkin untuk Peron keberangkatan itu rentaran untuk peron keberangkatan KRL yang mengarah ke Palur Dan segitiga pembaliknya dialektifikasi Untuk proses Pemutaran KRL Tanpa harus menggunakan lokomotif ini sebentar lagi ada kereta yang akan melintas nih. Itu nangkering di peron tuh. Antara biasa atau apa tuh satunya nggak tahu saya. Kain cuman kita gitu aja lah rangkaian parkir aja di jalur lima. nah ini rencana untuk dipasangi yang LA nah kalau ini sudah dibuat nih fondasinya kalau oh, ke sana masih banyak tuh itu juga jatuh LA yang masih ditumpuk tuh di sana dekat bendera merah putih dulu nah di sana tuh itu masih ada berapa tuh tiga tumpukan sih dan ini banyak bantalan di sini mungkin untuk Proyek double track solo balapan hingga ke Kaliosos serta proyek Elevator Trail di peta solo balapan hingga ke Piro. ini diamond cross solo balapan Bagus ya, Kak, dari samping sini. Coba, Kak, dari atas ya, Kak. Ini bentuknya kayak ketupat. Oh iya, saya juga dengar-dengar info loh. Tapi katanya, diamond cross-nya akan dicabut, soalnya kan sudah beberapa kereta berangkat dari peron utara jadi nggak diperlukan lagi diamond cross-nya. Tapi ya, semoga aja nih, beritanya cuma wah aja sih, soalnya diamond cross ini juga biasanya juga dilewati Oteng rangkaian KA Utama yang sedang dilansir dari peron utara ke peron selatan. Terus KA Pengawan juga KA Mataram banyak. Jadi kayaknya semua semoga aja ini hoax sih. Tapi nggak kenapa disampaikan <tuh> Ya pokoknya muka itu. gitu. Saya juga dengar-dengar dari beberapa teman saya. nya langsir share asal saya ke sana. Lihat sebentar. Eh uh, panas ya, panas. Nah, itu untuk pemasangan tiang elaknya nanti di situ saya lebih ke sana itu ada LAA itu 6 LAA belum dipasang jangan LAA aku LAA <tuh> itu bangunan masjid masjid pemberian pangeran Dubai ini cepat loh, lumayan lah udah hampir selesai kubahnya saya juga ada dipasang kubahnya warnanya apa ya soalnya masih triplek aja dan disana udah jadi yang kubah kecil loh, kubah udah dicor kubahnya itu masjidnya menempati bekas lahan X depo pertamina gilingan dan di sini juga segitiganya dah rata dengan tanah kecuali itu ada gudang zaman Belanda itu panas banget ya di sini nah begini kan enak Wah, bisa terlihat mungkin nanti soal balapan akan seperti stasiun Tanah Abang atau Jatinegara di dengan LAA di berbagai lintasnya kita masih. Eh. masih kasih. ini kan dari habis ya, naik naik saya lanjut ke sini tidak. Hai kasih nomor stop dari pagi 8 toh, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam, stop ngerel terus. <laughs> bapak nah, apalah demi konten ini bantalannya nih masih baru itu capnya tuh tanggal 17 bulan 12 2021 berarti baru tiga bulan nanti sini taro banyak ada bulan ribu bantalan oh juga ada bantalan bekas di sana dulu di sini ada salah ada tower tower BTS radio 18 mungkin sebentar lagi saya akan akhiri saja videonya karena panas saya kuat nih, cepet-cepet pulang besok tidur lah coba saya lihatkan saset di sana ya Aduh. cepet tuh masjidnya Kalian jadi-jadi masjid terbesar Seselengah lain yang sirap dari Karena sirap dari gak jadi-jadi itu Masalah Kalau jadi ya itu juga besar Lumayan besar Ya juga pengen ngerasain towernya Katanya tingginya sekitaran Monas itu Kalah tinggi sama ini menaranya sekitar 200-300 meter lah itu sekian dulu teman-teman video saya kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe serta nantikan video terbaru saya yang selanjutnya mantap segitiga pembalik solo balapan